Pada pertemuan week ke-8 ini kita membahas tentang uh, Ionic ya. Ionic Angular dan TypeScript. Tapi lebih tepatnya kita akan belajar dulu tentang TypeScript ya. TypeScript ini bahasa pemrograman eh uh, turunannya JavaScript yang uh, nanti dipakai di framework framework uh, selanjutnya. Minggu lalu atau tepatnya week ke-7 ya, week 1 sampai week 7 Anda belajar tentang framework 7. Nah di week selanjutnya, week 8 dan seterusnya kita belajar bikin uh, aplikasi, bikin mobile applications atau web applications menggunakan salah satu framework yang dinamakan dengan Angular, teman -teman, ya. Angular. Nah um, kalau anda kembali revis uh, atau mengunjungi kembali chart diagram ini ya, Angular itu letak letaknya di tengah sini ya, teman, -teman ya artinya dia uh, merupakan framework yang yang ya cukup rigid ya cukup kaku karena uh, ada paradigma atau arsitektur uh, MVVMW gitu ya model view whatever uh, yang akan dipakai di Angular ya jadi anda tidak bisa sembarangan kayak framework 7. kalau di framework 7, dan enggak ada paradigmanya nggak ada arsitekturnya jadi anda bebas mau bikin kayak gimana ya terserah kalian tapi kalau angular Anda harus mematuhi gitu ya mematuhi aturan dan tata caranya nah eh, nanti angular ini akan dibungkus dengan environment ionic ionic ini menyediakan macam-macam eh, bantuan menyediakan apa namanya eh, button menyediakan tampilan yang bagus ya dengan teknologi yang sama seperti Framework 7 ya ada HTML CSS, JavaScript dan sebagainya. Dia itu library ya untuk front end uh, web atau applications. Um, bagusnya Ionic adalah dia bisa dikombinasikan atau bisa dipakai dengan framework framework yang lain ya. Jadi dia itu kalau dikatakan agnostik gitu ya. Dia dia dia nggak nggak depend on satu framework. Tapi dia bisa digunakan sebagai bantuan untuk framework framework lainnya, seperti Bootstrap ya Bootstrap kan juga begitu demikian ya, Bootstrap bisa dipakai untuk macam-macam bekerjasama dengan macam-macam framework, termasuk Angular, React, Vue dan bahkan tidak pakai framework sama sekali ya uh, Ionic bisa dipakai seperti itu. Uh, kemudian ini apa namanya keterangan lebih lanjut tentang Ionic Framework ya, jadi dia itu Uh, ada di jembatan ya jembatan antara aplikasi yang anda tahu bisa iOS native bisa Android native bisa PWA PWA ini lagi ngetrend ini adalah Progressive Web App namanya jadi app kayak web gitu ya aslinya web begitu ya aslinya web cuman uh, dimodif sedemikian rupa agar bisa diinstal di HP yang menggunakan Teknologi browser mobile terkini ya kayak Chrome ya, dia mampu melakukan itu. Tapi nggak sesederhana itu ya. Nanti kita akan bahas tentang PWA. Desktop ini uh, aplikasi yang desktop ya, untuk artinya berjalan di mobile browsernya desktop, browsernya desktop maksud saya. Jadi uh, letaknya framework Ionic ini ada di tengah-tengah. Dia sebagai semacam library yang kaya gitu ya, yang bisa dipakai di macam-macam framework yang ada dan dia juga uh, bisa punya cantolan punya library juga dengan macam-macam library pendamping ya misalkan kapasitor ini dipakai untuk uh, apa bekerja dengan native ya native uh, environment ya dan apa c Godova bekerja dengan server side environment jadi ini cukup kaya artinya apa ionic framework ini bisa di di uh, server secara kayak mirip kayak kita bikin website ya dia Apache server Apache. Jadi dia juga bisa di deploy di uh, native dalam berupa bentuk aplikasi native. Dan di luar itu ya uh, framework framework ini bisa terkoneksi dengan third party library atau third party plugin ya AWS, Azure, Firebase, macam-macam Google Map dan kawan-kawan ada di sini. Ya, jadi gambaran besarnya seperti itu. Nah, fokus saya hari ini adalah ngajari tentang bahasa pemrograman baru, yakni TypeScript, teman-teman ya. TypeScript. Nah, jadi fokus saya hari ini adalah ini. Jadi, sambil jalan kalian akan install, ya. Install uh, Ionic-nya dulu. Oke. Okay? Nah, sekarang teman-teman tolong dibuka eh uh, Node.js command prompt. Saya stop share dulu. Saya share ulang ya screen sekarang. Nah, bisa kelihatan di layar ya. Jadi Anda install dengan mengetik npm install di node.js command prompt main global at ionic cli. Nah itu tinggal di-enter. oke okay. Saya sudah install my Jadi, ya. Jadi tidak apa-apa di ulang. Nah Anda tinggal enter dan tunggu beberapa saat ya sampai tuntas. Oh iya, Pak? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini di-installnya di itu di tempat terserah, atau tempat yang file tempat tugas, bebas. Tugas. bebas, bebas, bebas, bebas. Uh, yang penting, kamu jalarin ke no command prompt -nya. ya. Jadi, jalanin ke no command prompt terus install aja di uh, apa, langsung aja di situ ya. Karena kita pakai main gaming global, artinya dia bisa untuk user apapun. Jadi nggak harus usernya Android ini bisa dipakai user apapun. Jadi kalau besok-besok anda login di Windows-nya pakai account lain bisa juga jalan. Dan, dan instalasi Ionic ini dilakukan satu kali teman-teman ya satu kali. Ini kayak apa ya uh, apa kayak filenya atau programnya. Jadi kita install programnya program Ionic ke dalam environment NPM ya Node.js. Untuk create project-nya itu lain lagi ceritanya, oke? Okay. Terima kasih, Pak. Oke, okay. ada lagi? Maksud saya, sudah selesai kah? Teman-teman, yang lain? Proses instalasinya? Sudah, Pak. Oke. Kalau install Ionic itu enggak lama kok, cepat banget. Yang lama itu angular, teman-teman, ya. Nah, nanti kalian terpaksa harus meninggal, gitu ya. Bukan meninggal, maksud saya meninggalkan instalasi Angular-nya, ya, terpaksa nanti ya. Karena lama banget, ya gede filenya kecuali kalau internetnya cepat, kencang gitu ya itu tidak uh, masalah ya udah nah teman-teman yang bagian sudah lanjut ya jadi setelah instalasinya beres uh, kita coba bikin project baru Ionic ini punya banyak template starter teman-teman ya kalau saya bukakan itu ada semacam websitenya yang apa um, jualan ya ada yang, ada yang free ada yang ada yang berbayar template-template yang siap pakai, yang Anda bisa lihat di sana, dan itu bisa mempercepat pembuatan program Anda. Nah, ini macam-macam template-nya, template untuk online shop, template untuk kesehatan, gitu ya, aplikasi kesehatan dan sebagainya. Kita akan nyoba template gratisan yang dinamakan template tabs, ya, template tabs untuk kali ini ya. Jadi Anda um, coba jalankan perintah ini, Ionic di mana ini tempatnya nah biasanya uh, saya letakkan di dalam uh, folder hybrid saya gitu ya dan terserah kalian apakah uh, kalian punya folder-folder yang lain terserah jadi semua materi mata kuliah hybrid ini saya campurkan ke folder hybrid jadi saya mau bikin projectnya ionic di dalam folder ini tapi terserah kalian bebas mau taruh di mana. caranya adalah ionic start Kemudian nama projectnya, Nama projectnya bebas. Misalkan, hello, ionic gitu ya. Atau Anda bisa ngikutin di slide. Hello, ionic. Uh, kalau Anda enter langsung, dia akan nge blank template. Nah, kita pakai yang tabs saja. Jadi, Anda tambahin tabs. Oke, okay, jadi saya ulangi ya. Ionic, start, nama project, tabs. ya, Ditekan enter. Kemudian, kalau Anda lakukan itu, anda akan disuguhi pilihan, ya, yang Anda bisa pilih menggunakan panah, panah atas panah bawah. Jadi please select the JavaScript framework to use for your new app. Oke, okay, jadi artinya uh, environmentnya Ionic tapi tetap harus punya uh, framework yang dipakai juga, ya. Di sini kita pakai yang Angular, teman-teman, ya. Jadi Anda pilih Angular, tekan Enter. Oke. Kalau nanti mau belajar React itu ada mata kuliahnya sendiri. Ya. Ada mata kuliahnya sendiri dan kalau yang enggak ada tuh view, view itu Anda belajar sendiri. Oke, diubah ya. Nah, silakan ditunggu sampai selesai. Apabila gagal install karena internetnya putus, ini ini saya saya halet ya. Karena internetnya putus dan error, dan kalian coba ulang-ulang lagi errornya sama. Nah, ini coba dijalankan perintah ini. Ya. NPN, cache clear force, yang akan uh, meng-clearkan residu-residu ya, uh, instalasi yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi kayak diulangin, dihapus kembali, cache-nya dikosongin, kemudian diulangin kembali. Oke, silakan dijalankan dulu, create project angularnya. nya Oke, okay, berarti nah, kan teman-teman, ada satu saat dimana uh, instalasinya stop dan dia nanyakan beberapa pertanyaan begitu ya, misalkan join the Ionic Community ya, nanti anda akan dapatkan pertanyaan ini, create free Ionic account ya, anda jawab no aja ya, soalnya anda kepingin uh, bikin akunnya Ionic ya, ini kayak semacam forum begitu teman-teman, dan anda bisa masuk ke sana bertanya lihat-lihat. Apa, postingannya orang-orang ya. Jadi saya tidak lakukan itu. Terverifikasi kan? No. Ya selesai. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke. Okay. Kalau sudah selesai nanti anda bisa lihat ada apa folder baru di tempat yang anda buat tadi. Ya, misalkan tadi saya buat di hybrid. Anda bisa lihat ada folder baru namanya Hello Ionic ya, tadi saya bikin di sini. Kalau Anda double klik, tentu isinya berbeda dengan Framework Seven ya, isinya jauh berbeda dengan Framework 7. Nanti saya akan jelaskan yang ini, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi uh, tolong dijalankan sampai tuntas. Habis ini kita akan coba uh, play ya, kita coba mainkan projectnya ke browser tampilannya seperti bagaimana begitu ya oke silakan dicoba dibuat dulu uh, ini ionic-nya sambil ditunggu bagi yang bagi yang sudah selesai anda bisa mencoba menjalankan langsung ya tapi jangan lupa ini perintahnya anda masuk dulu ke dalam project foldernya baru panggil ionic serve Oke, okay, Ionic serve. Nah, silakan dicoba. Jadi kita masuk ke dalam foldernya. Cd hello ionic sehingga kita masuk ke dalam folder hello ionic. Kemudian Ionic serve. Jadi ada tulisannya ng command run app serve local host portnya adalah 8100. Nah, ini um, compiling. Nah, ini yang agak beda ya. Kom, ada ada kom, kompilasinya. Jadi yang dilakukan oleh si npm ini adalah mengkompil file-file ionic, file-file angular tepatnya, agar bisa ke deliver ke platform-platform yang kita tuju. Itu perbedaannya, ya. Nanti saya jelaskan. Nah habis ini ada materi khusus ya. Kalau framework seven itu nggak perlu dikompil karena dia sudah HTML murni, sudah sudah JavaScript murni yang yang seperti itu ya. Dia, dia nya backbone-nya adalah JavaScript murni, JavaScript plain. Jadi nak pakai compile langsung di deliver, makanya lebih cepat ya. Tapi kalau I, uh, angular, Ionic dan angular ini ada proses kompal dulu di uh, sebelum benar-benar di launching. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Jadi ini ya nggak jauh beda dengan uh, Framework Seven yang anda sudah kenal sebelumnya. Oke, okay. ini kita akan inspect dulu. Anda bisa lihat di mobile version-nya, Anda bisa lihat seperti ini nanti tampilannya. Oke, okay. kita menggunakan starter template uh, yang tabs ya, ada tabs -nya. Nanti sambil jalan Anda akan coba macam-macam komponen UI yang disediakan. Oke, okay. jadi ini tampilan dari Ionic awal. Oke, okay, sampai sini ada yang nggak bisa install atau belum gagal install gagal jalankan juga. Oke, okay, masih download. Oke, okay, saya akan tunggu ya, teman-teman ya. Jadi tunggu create projectnya selesai. Jika ada pertanyaan mau join Ionik community ya, kalian no, no aja ya, no aja. Itu bisa dilakukan kapan-kapan. Saya tunggu ya, nanti saya tolong di chat kalau sudah selesai. Iya, yeah, baik. Ya, yeah, teman-teman yang mungkin hari ini pagi ini internetnya enggak bagus ya. Yeah. Dan harus di download, di download, gitu ya. Nah nanti anda bisa coba ulang ya, coba ulang setelah perkuliahan ini. Hari ini tidak ada latihan ya, tidak ada latihan, Kita ada PR bahkan ya. Yang PR-nya cuma satu dan tidak dinilai sebenarnya. Yakni anda harus berhasil dan sukses menginstal Ionic, mengcreate project Ionic, serta menginstal Angular. Oke? Okay? Ya, jadi kalau misalkan internetnya enggak lagi nggak bagus kondisinya, anda bisa coba lagi ya nanti-nanti. Dan kalau misalkan anda sudah install ulang seperti Daniel ya, sudah download ulang dan masih gagal file dan error ada errornya, errornya sama terus, ya. coba uh, npm vite clear force ini dijalankan. Ada yang sudah selesai, teman-teman? Saya sudah, Pak. Sudah, ya. ada berapa orang? Ancungkan jempol, kalau sudah selesai. Jempolnya sumber. Oke, Erik. Oh, banyak ternyata. 12 orang nih, sudah selesai. Erik. Uh... Felix Satria ya, oke okay, yang yang masih berputat dengan instalasi ya silahkan di ini ya dicoba ulang, dicoba lagi ya. Nah, saya akan lanjutkan dulu, teman-teman. Uh, bagaimana agar dapat dicoba di HP Android? Gitu ya. Dulu itu ada aplikasi uh, semacam namanya Ionic Dev App, tapi sudah amahum sudah pensiun ya semacam phone gap, phone gap sendiri juga sudah pensium. jadi eh, apa namanya phone gap atau apa eh, yang punyanya Adobe ya, punya Adobe ada semacam aplikasi yang bisa diinstal di HP kita. nah asalkan HP kita itu satu jaringan dengan servernya NBM maka kita bisa langsung Kompal dan jalankan langsung aplikasinya di HP. Nah, tapi solusi ini sudah nggak ada semua teman-teman ya, sudah pensiun semua. Jadi kita pakai solusi yang lain ya. Kita gunakan bantuan kapasitor. Jadi kapasitor ini semacam bridging, semacam aplikasi yang menjembatani antara uh, hybrid framework yang kita punya dengan project native ya, project native. Dalam hal ini nanti kapasitor bisa dipakai untuk membuat Projectnya Android Studio. Ya. Proyeknya Android Studio dan kita bisa gunakan Android Studio untuk menjalankan app kita. Ya, agak agak payah juga sebenarnya. Teman-teman nah, ya. Tapi ini solusi yang banyak dipakai oleh uh, developer. Nah, Oke, okay. setelah selesai test di browser, kita akan tes di HP sebagai dengan perantara kapasitor. Pertama matikan dulu servernya. Jadi kalau anda nggak pernah nggak tahu cara matikannya itu gampang ya teman-teman. Anda tinggal tekan Control C, terminate batch job yes. yes seperti ini. Oke okay, ya. Jadi itu Control C itu gunanya untuk me, mematikan server Node.js kita. Oke? Okay. Nah, kemudian kita bisa jalankan perintah NPX cap ini ya dengan APP name-nya tadi apa? serta uh, nama apa ini? Nama nama perusahaannya gitu loh nama unique ID-nya app ID, gitu ya. Biasanya ada com kayak nama domain di balik. Oke, okay, jadi Anda jalankan itu. Eh uh, ada pertanyaan di chat, Dika itu ada pertanyaan share anonymous usage data, nah itu kalau di yes, maka setiap kali kamu do something with ini, secara diam-diam dia ngirim informasinya ke server, ya, ke servernya itu serasi bebas itu nggak ngefek ke uh, framework kita, Cuman kalau di yes, berarti ada data yang didirimkan dari tempat kamu ke server mereka. Ya, untuk apa untuk statistik saja ya boleh Dino boleh dia -yes. Oke okay. kita coba jalankan yang ini ya. Npx cap, cap itu kapasitor init nama dari Projectnya adalah Hello Ionic kemudian nama dari Projectnya diikuti dengan uh, dengan FID biasanya saya bikin seperti ini comubaya.dev ya atau apalah terserah itu bebas com bla bla apa oke okay. nah creating capacitor konflik jadi yang dilakukan adalah menciptakan kapasitor ya confignya config tapi belum install ya ini hanya baru menciptakan konfigurasi untuk kapasitornya ada FID di sana Kemudian di tahapan selanjutnya adalah Anda bisa menjalankan Ionic Build untuk mengcompile project Ionic ya. Jadi untuk membuild project Ionic itu perintahnya adalah Ionic Build. Lupa yang tadi kok bisa langsung Ionic Serve begitu ya? Waktu kita coba di test browser nggak perlu build buildan kok bisa jalan. Actually kalau kamu tekan Perintah ionic serve dia itu otomatis nge-build juga teman-teman. Ya. Jadi, kalau saya pencet perintah ionic surf, dia akan nge-build di running di browser. Nah, nah, seperti itu. Sekali lagi, ionic dan uh, framework angular di dalamnya itu uh, harus di-build dulu, harus dikompil dulu, baru bisa digunakan. Jadi, uh, langkah selanjutnya adalah kita build ionic build. Ini sambil jalan saya jelaskan ini ya teman-teman ya. Ionic build. Kemudian Anda harus install platform Android ke dalam project dengan perintah npm install at capacitor android. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi perintah, urutan perintahnya adalah ionic build. Npm install kapasitor uh, at android ke dalam project Anda. Ini harus dilakukan minimal satu kali begitu ya. Minimal satu kali um, di dalam project. Setiap kali Anda bikin project Ionic. Kalau mau building ke ya, sekali lagi kapasitor ini dipakai apabila Anda ingin membuild ke native. Nah, ini sudah selesai. Instalasi kapasitornya selesai. Selanjutnya, kita install, eh, sorry, buildnya selesai maksud saya, tapi kapasitornya belum Kita mau install, at kapasitor slash android temen -temen, ya, Tunggu sebentar. Oh iya, catatan. Catatannya begini. Kapasitor ini eh, apa namanya? berfungsi dengan baik apabila Anda sudah punya Android Studio yang terinstal di device kamu, di laptop ini ya. Android Studio versi 3.6 minimal ya dengan dengan Uh, oh, nggak pakai dengan sih. Ya, pokoknya intinya ada Android Studio minimal itu dan dia kapasitor bisa mengcreate project untuk untuk Android Anda. Oke. Okay. Nah, beda dengan uh, ming minggu lalu ya, eh, apa per week-week uh, sebelumnya dimana proses untuk menjalankan, membuild, mengcompile aplikasinya itu dilakukan di dalam Node.js. Ya, untuk yang Ionic ini kita gunakan kapasitor hanya untuk sebagai penghubung dengan Android Studio. Oke. Okay. Nah ini eh, kapasitornya sudah terinstall di dalam Project kita. Anda lihat ada 13 vulnerability. Tidak apa-apa, biarin aja. Kemudian kita tambahkan npx cap at Android untuk menambahkan Native Project Android ke dalam Project Anda dan untuk menjalankan Android studionya nya itu ditekan Npx cap open Android ini hanya untuk menjalankan membuka Android Studio. Nah Anda bisa lihat di layar Android Studio saya terbuka dan otomatis membuka Project yang Ionic yang kita build barusan ya. Jadi, sebenarnya konyol juga sebenarnya, ya. Jadi, yang dilakukan adalah nge-build, nge, nge project Android Studio dengan konfigurasinya, ya. Dan jalankan di Android Studio dengan menekan perintah NPX (Cap Open Android), ya, seperti ini. Jadi, nanti muncul Android Studio, teman-teman, dan Anda bisa lihat. Tapi ini, Anda nggak usah lakukan sekarang, nanti Anda lakukan aja setelah semuanya beres. Oke. Okay semua uh, paling nggak minimal ioniknya beres instalasi ioniknya beres kapasitornya anda bisa lata, lakukan nanti nanti ya oke okay. kalau buka Android Studio lama teman-teman ya ada proses uh, gradle jadi dia ngegradle dulu uh, project kalian yang kalian punya mungkin dia juga akan mendownload beberapa file mensinkronasi mensinkronisasi beberapa file ada beberapa error juga seperti ini yang nanti bisa diselidiki atau diperbaiki ya sesuai dengan petunjuk yang muncul ya please please uh, retry with version 4.2 or the interest di nanti bisa di google ini tapi yang pasti uh, file file-file uh, yang Ionic nya sudah muncul gitu ya teman-teman ya ya di, sudah muncul dan anda bisa lihat rusuhan ke dalam eh, karena nggak ada papanya apa ya cuman kayaknya cuman satu main activity dan java lagi ya nah, cuman ada satu main activity kosongan nah ini nanti bisa anda build menjadi apk anda bisa jalankan sendiri di emulator itu ya solusi dari kapasitor nah ini enggak enggak saya lanjutkan dulu oke okay. nah jadi artinya kita pakai emulatornya Android Studio untuk merunning app kita, app hybrid kita. Oke, okay, teman-teman, pastikan project Ionic-nya selesai karena kita akan lanjut ke Angular. ya. Saya jelaskan sedikit tentang Angular, teorinya dulu ya. Angular itu adalah framework JavaScript yang spesialisasinya dia itu untuk membuat single page applications yang reaktif. Ya, single page applications itu artinya uh, uh, webnya hanya ada satu HTML dan dia secara reaktif meload halaman-halaman lain ke dalam indeks HTML itu. Oke, okay. jadi dia ngeload secara uh, apa uh, reaktif. Jadi uh, mirip kayak kita ngeload data dari jQuery ya, dari JSON begitu ya. Dari JSON, kita ambil dari server, kemudian kita tampilkan secara dinamik di layar. Nah, single page uh, application seperti itu oke. Okay. Dengan dengan model ini, angular cocok banget untuk bikin website yang behavior-nya menyerupai mobile apps natif, ya. dan good things-nya dimaintain oleh Google. Teman-teman, tidak seperti framework Seven yang lebih fluid, angular JS ini lebih rigid karena dia mengadopsi paradigma MVW model view whatever. Whatever-nya bisa model view controller, bisa juga model view view model. Jadi dia bisa whatever ini dia bisa jadi MVC, model view controller atau MVVM, model view view model controller. Oke. Okay. MVC ini eh apa namanya? arsitektur yang memisahkan program Anda menjadi tiga bagian model view controller model urusannya dengan database view urus urusannya dengan tampilan dengan apa css-nya ya warnanya gitu ya urusannya pokoknya tampilan c c itu controller itu urusannya dengan uh, kendali terhadap data dan tampilan serta interaksi dengan user itu controller yang bertugas kalau MVVM itu model view view model, ya modelnya database, kendali ke database, view adalah tampilan, view model adalah jembatan atau penghubung antara model dengan tampilan. Jadi semacam pembungkus wrapper untuk mengambil data dari database model, kemudian menyajikan sedemikian rupa agar siap di deploy ke tampilan ke ke layar viewnya, ya ke HTML-nya. Uh, mungkin anda akan agak bingung di sini tapi eh, memang ini materinya utamanya Angular kita akan pelajari paradigma ini ya jadi uh, untuk Angular JS memang bebas ya model view whatever artinya anda nggak harus terpatok oh harus MVC harus MVVM bebas yang MVC base itu contohnya framework code igniter ya kalau anda pernah dengar kalau MVVM ini saya ajarin di mata kuliah advance native ya salah satunya menggunakan paradigma MVVM, jadi mirip-mirip seperti itu, teman. Nah, Angular JS ini pakai bahasa pemrograman sendiri, ya, bahasa pemrograman namanya TypeScript. Oke, okay. singkat cerita, kenapa kok kita belajar TypeScript? Ya, karena Angular JS pakai TypeScript. Yang kedua, JavaScript itu kelemahan terbesarnya adalah dia tidak support OOP, teman-teman. yang enggak ada nggak ada object oriented -nya. Kita nggak bisa create class di sana. Ya. Tidak ada strong type checking -nya. bukan tidak ada. Ada tapi ndak handal. Ya, strong type checking itu maksudnya uh, ngecek apakah suatu objek ini integer, string begitu ya. Beneran, uh, atau belong ke class apa begitu ya. Kita bahkan kalau kita mau ngecek object ini objek ini kelasnya apa itu nggak memungkinkan di Javascript. Dan enggak ada yang namanya compile time error. oke? Okay? Compile time error. Compile time error uh, yang ada adalah runtime error. Jadi errornya muncul setelah dijalankan, di play baru muncul. oke? Okay? Sehingga penggunaan Javascript untuk membuat aplikasi yang en levelnya enterprise Ya, itu agak tidak reliable, teman -teman. Ya, sehingga uh, dibuatlah yang TypeScript, merupakan turunan dari JavaScript. TypeScript sendiri uh, keandalannya adalah dia support OOP, strongly typed, dan compile language. Artinya bahasa ini harus dikompil dulu, harus dikompil dulu. agar bisa dijalankan, nah, jika kompilnya error maka gagal ya. Tidak bisa dijalankan, dan Anda harus perbaiki dulu. Extension dari TypeScript adalah .ts, ya .ts, dan sudah disupport oleh semua browser populer. Ya, kalau JavaScript itu .js, TypeScript itu .ts. Nah, teman-teman, di sini cara kerjanya seperti dijelaskan sebelumnya, dia adalah adalah compiler language artinya source code-nya harus dikompel ulang oleh compiler tertentu. Jadi nggak bisa langsung di-play begitu ya, Anda buka langsung nggak bisa, dia harus dikompil dulu di sisi uh, servernya nya Salah satunya bisa ngompar adalah Node .js server. Nah, setelah dikompel menjadi JavaScript, hasil kompilannya adalah uh, uh, TSC Eh sorry, bukan hasil kompilnya. Komen kompilnya adalah menggunakan TSC gitu ya, TSC, APPTS. Tapi Anda tidak usah lakukan ini ya, karena ini nanti dihandle otomatis oleh Angular. Jadi artinya di kompil menggunakan perintah tertentu, hasil kompilasinya adalah file JavaScript teman-teman. Jadi apapun yang ada buat di TypeScript itu nanti ujung-ujungnya berubah menjadi JavaScript. Dan JavaScript-nya ini udah dijamin nggak bakal error begitu ya paling nggak nggak bakal ekor error compile time jadi pas di run itu nggak bakal error gitu ya kecuali memang ada babak yang secara logik nggak anda handle ya itu terjadi error seperti itu oke okay. karena ada proses di tengah untuk mengcompile ini nah nggak eh, ada contohnya ya sebentar, saya kasih contoh nah ini nih saya kasih contoh dulu ini adalah sebelah kiri adalah program TypeScript. Ada kelas greeting, anda bisa lihat ya, ada sebuah kelas greeting dan ada fungsi greet. Tidak ngeritan apa apa, void dan sekedar melakukan console log. Kemudian kita ciptakan objeknya var obj sama dengan new greeting dan kita panggil fungsinya. Simpel, simpel seperti ini kalau di TypeScript. Kalau di JavaScript karena dia nggak support OP, maka programnya jadi lebih panjang dan ada eh, apa perintah yang yang gak, yang aneh ya yang, yang yang apa namanya semacam dipaksakan ya. Pertama, karena JavaScript tidak punya tidak punya kelas, maka dia bikin sejenis function ya sejenis function yang function greeting ini. Kemudian ada .grid function dan return greeting, dan obj new greeting sisanya sama. Tapi penciptaan kelasnya ini agak aneh dan lebih panjang, begitu ya, dan dipaksakan. Ya Prototype ini untuk mengakali kelas yang ada di TypeScript ya. Jadi program ini, kelas greeting ini, jika dikompil maka nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke. Okay. Jadi anda cukup tahu bikin kelas begitu ya. Nanti kompilasinya diandol oleh sistem. Nah sekarang teman-teman, uh, oke okay, kita sampai ini ya. Kita bahas tentang struktur projectnya, struktur folder Angular. Pada saat anda create projectnya Ionic ya, dan anda pilih framework Angular, otomatis framework Angularnya juga terinstall di project anda. Jadi kita lihat, saya akan buka plus uh, my komputer saya di sini ya. Jadi anda bisa lihat kalau di foldernya Hello Ionic dan Anda lihat macam-macam file di bawah sini ya. Ada git, git ignore, ada kapasitor config, ada ionic config dan sebagainya. Ini adalah file-file default config untuk project Angular ya. Angular butuh file ini untuk di uh, untuk bisa dikompil, dijalankan dengan baik. Jangan di delete ya file-file. Oke. Okay. Kemudian ada folder e2e, A2, e2e atau end to end testing. Ini folder folder yang digunakan untuk agar komponen Angular dapat berjalan dengan baik ya. Node module berisi file-file Angular baik yang core maupun library. Wan itu besar, isinya bawahnya. Jadi defaultnya sudah ada, ada segini banyaknya teman-temannya. Anda bisa tambahkan lagi. Ini library-library ya yang yang ada di Angular yang di yang secara bawaan udah ada di project Anda, tidak semua dipakai, ya tidak semuanya dipakai, tapi sudah disediakan di sana. Oke, okay. jadi kalau Anda tanya berapa sih ukuran file-nya nih, seperti, nah itu dia ya. Jadi sekali create project Angular itu bisa ratusan mega, teman-teman. Cuman tadi ini besar gara-gara saya pakai kapasitor, harusnya nggak sebesar ini. Oke, okay. dan itu ya. Kemudian eh, selanjutnya lagi adalah hmm, SRC ya. SRC adalah folder file, file utama angula ya. Di sini sebagian besar waktu kita habiskan untuk bikin web kita ya. Jadi kalau anda buka SRC source ya, nanti ada hmm, macam-macam file di sana. Dan kalau anda lihat TS-TS ini ya, ini adalah file-file TypeScript, TypeScript semua, oke? Okay. Dan ada sebuah sebuah HTML di dalamnya. Ya, jadi membuktikan bahwa ini adalah SPA, jadi satu indeks HTML dan sisanya adalah TypeScript. App folder ini adalah halaman lain yang eh, yang digunakan untuk menyimpan controller, ya dan model, itu nanti disimpan misalnya, aset folder ini untuk menyimpan resource gambar kita cuman karena kita pakai project tabs, tampilannya isi app-nya ini mungkin berbeda, ada tab 1, tab 2 tab 3, dan seterusnya, tapi nanti minggu depan kita akan bikin yang template blank-nya yang benar-benar kosong gitu ya enggak ada tambahan-tambahannya oke, kemudian ah Materi tentang angular akan dilanjutkan di Week 9 tentang menggunakan template blank ya. Jadi nanti kita lanjutkan tentang angular kembali template blank. Sebelum perkuliahan dimulai, nanti saya nanti akan saya japri kalian di grup hangout untuk membuat template project blank. Caranya seperti apa supaya nanti pada saat kuliah Week 9 itu sudah ready ya. Karena sekali lagi instalasi Ionic Plus Angular ini makan waktu banyaknya. Anda bisa lihat ya kapasitas atau uh, ukuran file yang diciptakan itu cukup besar. Pak, bisa nggak kemudian kemudian kalau saya bikin project copy paste begitu ya copy paste dari template project boleh bisa. Ya jadinya kalau anda sudah punya blank, kemudian minggu depannya mau bikin project lagi yang sama, tinggal di copy paste, tinggal di rename aja itu bisa. Ya, seperti yang kita lakukan sebelumnya, nah, teman-teman, itu ya. Jadi, uh, fase uh, sesi pertama kita, yakni tentang introduction to Ionic dan Angular, sudah selesai, dan kita akan lanjut ke sesi kedua, yakni TypeScript. Bagi teman-teman yang masih berkutak dengan instalasi, ya, yes, nanti tolong dicoba ulang, ya, dicoba kembali jika mengalami error yang tidak terselesaikan, Anda bisa coba posting di grup hangout. Oke, okay, teman-teman. Ya, nah, baik ya. Nah, di sesi kedua ini, secara khusus, saya ingin ngajarin Anda membiasakan diri dengan uh, bahasa pemrograman TypeScript. Ya, kalau Anda sudah terbiasa dengan bahasa pemrograman modern, harusnya ini enggak masalah besar. Ya, kalau Anda sudah terbiasa dengan Kotlin dan Python, ya, itu harusnya enggak terlalu bedil, ya, enggak terlalu masalah besar. Um, nanti kita akan menggunakan uh, editor ya untuk ngoding dan ngompal. Untuk editornya anda bisa pakai Visual Studio Code atau pakai Sublime. Jika anda pakai Visual Studio Code, nanti tolong ikutin tutorial yang ada di web ini ya. Jadi ini tutorial yang bertujuan untuk mengkompilasi. Ya mengcompile agar atau mensetting atau mengkonfigurasi maksud saya agar tes, uh, visual code Anda itu bisa bekerja dengan format .ts. yang ada ikutin, Anda ikutin apa petunjuknya. Termasuk sintaks highlighting, yang ini yang penting ya, sintaks highlighting. Termasuk intelligence ini penting banget ya, karena kalau nggak ada ini semua uh, apa? Jadi lama mau kan kita nggak ngerti error atau enggaknya. Jadi Anda ikutin uh, nanti di sini kalau Anda pakai Visual Studio Code agar Anda bisa memprogram TypeScript menggunakan Visual Studio Code. Oke, okay? dan untuk hari ini kita akan gunakan online tool typescript.org.play ini saya kopas dulu di chat, silakan Anda kunjungin buka dulu ya typescript .play. ini uh, compile kompal online maksudnya code uh, testing testing untuk mengetes bahasa typescript secara online dan bisa kita run langsung lewat browser. Oke, okay, kita akan coba di situ. Nah, teman-teman kita mulai aja variabel. Bagaimana cara bikin variabel di typescript? Ini Anda nah, saya akan copy paste ke sini. Oke, okay. jadi variabel di TypeScript punya tipe data macam-macam, number, string, boolean, void, undefined, dan null itu juga termasuk tipe data kalau di TypeScript. Ya, contoh deklarasi variabel di TypeScript adalah sebagai berikut. Jadi Anda bisa gunakan let atau var, ya, itu ada perbedaannya let dan var. Eh, nanti saya coba cek ya. Kemudian diikuti dengan nama variabelnya apa. Kemudian diikuti dengan titik dua tipe datanya apa? Ya contoh ya, yang orange ini tipe datanya string. Number 7500 tipe datanya number, sedangkan yang teks ini tipe datanya apa? Double mestinya ya. Tapi di sini di TypeScript enggak ada istilahnya float dan float dan double itu enggak ada. Jadi jadikan satu yakni number. Jadi di TypeScript number itu include integer Float sama double jadi satu namanya menjadi number itu harus diingat-ingat, oke? Jadi anda nggak nggak ada namanya integer, float, double nggak ada, oke? Jadi ini kedua ini sama-sama number. Kemudian anda bisa ciptakan variabel yang yang apa? Nggak ada tipe datanya, ya, total misalkan, sama dengan price ditambah tax dikali price, dan kalau mem kalau tidak disertakan Tipe datanya maka TypeScript akan men, menebak kira-kira total ini tipenya apa. Dengan cara dia akan lihat elemen yang dia pakai, uh, argumen yang dipakai untuk ini ya, untuk menyelesaikan uh, perkalian atau rumus selanjutnya. Ya, misalkan price ini adalah number, text dan price juga number, maka dia asumsikan otomatis di casting menjadi number. Total adalah number. Oke. Okay. Nah, kita coba lihat di taskrip kita coba run, teman-teman. Keluarlah fruit orange dan totalnya 8625 hasil perkalian dari ini. Kenapa muncul alert? Ya karena saya pakai perintah alert. Oke. Okay. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi um, itu tentang tentang variable. Nah, variables scope scope ya. Variable scope ini anda harus pahami bahwa sebuah variabel itu punya ruang, ruang lingkup hidupnya sendiri. Jadi kalau dia di di atas, kayak global number sama dengan 12, maka karena dia di declare di atas, di luar kelas bahkan, maka variabel ini bisa diakses di dalam kelas. Oke? Okay? Jadi global number ini sifatnya global, variabel global. Jadi kalau saya coba alert atau panggil di dalam, maka global namanya akan nongol. Sedangkan yang 6 volt tiga ini adalah variabel yang hanya skopnya, hanya berada di dalam kelas itu sendiri. Jadi, jangan coba akses 6 ini di luar kelas. Oke, okay. static variabel ini adalah variabel statik yang dirinya bilang punyanya sebuah kelas tertentu dan dia juga bisa diakses di luar kelas dengan cara memanggil nama kelasnya, nanti saya tunjukkan habis ini uh, dan ini adalah sebuah fungsi saya tap dulu nah ini local, num local number ini, 14 ini hanya belong ke fungsi store number Ya, hanya bisa diakses di dalam store number, mari kita coba uh, saya akan pas sini. nah Misalkan teman-teman di sini di dalam store number-nya ini kita mau console.log global num seperti itu ya. Kemudian kita ciptakan objeknya var n numbers sama dengan new numbers. Oh ya satu hal lagi titik koma ini enggak wajib ya. Teman-teman, ada kan biasanya kita ngoding ada titik komanya. Ini enggak wajib boleh dihapus. Ya. Jadi ini nggak wajib ada, Anda bisa hapus. Numbers, kemudian n. ornam, kita panggil fungsinya, teman-teman ya. Jadi ada class Numbers, di dalamnya ada fungsi stormam kita run. Muncul log 12. Ya, log 12 ini angkanya global 6. Ah, ini membuktikan, membuktikan bahwa variabel yang kita divan secara global itu bisa diakses di dalam kelas sekalipun, bahkan di dalam fungsinya sekalipun. Sekarang kita coba mengakses um, di luar kelas ini, konsol log, uh, misalkan enam file ini, enam filenya kita akses, koma dan bahkan sebelum saya run, dia sudah ngomong error nih ya. Cannot find name namval, nggak ada namval. Lo ada ini di sini, ya. Tapi saya nggak punya akses ke sana, begitu ya. Karena itu punyanya kelas number. Jadi kalau mau akses namval, maka kamu harus bikin objeknya number dulu, baru bisa akses. Contoh, kita sudah punya objek namanya n.dot seperti ini, teman-teman. Oke, kita coba run. Baru namvalnya nol. Ya, 13, ya, jadi kita akses objeknya baru dipanggil 6V tapi kalau Anda ujuk-ujuk panggil 6V itu tidak boleh, tidak bisa karena 6V itu punyanya kelas numbers bagaimana dengan s 4 S-Volt ini, StaticVolt variable 10 ini, bagaimana? apakah kita bisa panggil? Ya. muncul error lagi di sini Loh, ini juga static var ini juga punyanya kelas number tapi kok error nah kita hover um, Properties var does not exist on type number ya yeah. did you mean to access the static number numbers as var instead nah kini jadi as var static ini dilong um, ke dalam kelas numbers tapi dia tidak punyanya spesifik objek tertentu dengan kata lain as var ini bukan punyanya n tapi dia lebih kayak semacam uh, data global punyanya kelas number. Di mana semua objek kelas number itu uh, tidak punya espol. Jadi yang bisa akses espol ini adalah kelasnya itu sendiri. Ya, jadi kalau mau, mau menampilkan espol, maka Anda panggil kelasnya, nama kelasnya numbers. numbers.dot.espol, dan hasilnya 10. Ya, ini namanya static, static, field. Ya, static field itu macam-macam fungsinya ya, memang. Misalkan anda kepingin uh, tahu berapa jumlah objek yang pakai numbers ini, nah anda bisa bikin static quantity begitu ya. Kemudian setelah ada objek baru diciptakan, kita tambahkan quantity-nya dengan satu dan seterusnya. Kalau di Java namanya static, kalau di C saya lupa namanya apa. Kalau di Kotlin itu nggak ada static, teman-teman. Adanya apa itu? Lupa uh, saya. Ada pangkut nantinya static. Nanti ya? saya coba cek. ya. Jadi setiap bahasa pemrograman itu pasti ada statiknya. Oke. Nah. Itu ya, teman-teman, tentang variable scope. Bagaimana dengan operator? Tidak jauh berbeda. Anda sudah tahu ini ada macam-macam operator secara aritmetik. Relasional, aritmetik, plus minus kali, bagi, plus plus, min, min, modulo, persen. Relasional, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, double sama dengan, tidak sama dengan, logical, ya, dan-dan, atau tidak, atau negasi, bitwise ini jarang kita pakai. Assignment ini untuk mengassign angka plus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, dengan dirinya sendiri. Oke. Okay. Type of ini adalah dipakai untuk operator untuk mengetahui tipe data sebuah variabel. Instance of ini untuk mengetahui objek ini punyanya kelas siapa. Ya, itu Jadi itu yang bisa dibahas. Nah, kita coba yang ini. Saya akan kopas dulu ke TypeScript sambil saya terangkan. Oke, okay. <tuh> nama 1235. Ini dia akan nebak ini number key okay, plus number 7500 quantity member boolean true ya jadi kalau Anda pengen tahu nama ini apa sih gitu ya nama ini tipenya apa ini jelas-jelas bukan string ya nama ini bukan string karena dia tidak pakai petik dua jadi ini akan dianggap sebagai number if type of nama bukan string alert invalid name else if membernya enggak boolean, maka alert ini. Jika else if ini number, maka alert ini. Jadi kalau mem bukan member, kalau bukan member, ya harganya enggak ada diskon, begitu ya. Tapi kalau member, maka dicek apakah lebih besar dari 70000 jika iya, maka dapat diskon 10%. Kita jalankan, run. Invalid name, ya jelas. Ya Karena namanya, Bukan string, teman-teman ya. Type of namanya ini bukan string, tetapi number. Kecuali kalau saya ganti menjadi string seperti ini. Nah, discounted price. Jadi kita dapat harga diskon karena Rp7.500 uh, kali rp itu kan Rp75.000 tuh. Berarti nanti masuk ke else if yang ini. Yang lebih besar dari Rp70.000 maka kita dapat harga diskon, oke, okay. teman-teman itu ya, jadi itu contoh penggunaan type of dan instance of, nanti Anda bisa coba sendiri ya, type of itu untuk ngecek variabel tradisional, kalau instance of itu ngecek apakah objek ini punyanya kelas tertentu. Lanjut, bagaimana dengan loops, di TypeScript punya tiga jenis loop, yakni for while dan do while, TypeScript juga mendukung statement break dan continue, ya. dan sintaksnya, persis dengan bahasa pemrograman lain. Oke, okay. ini ya. Saya coba mengerti bagian ini, nanti saya jelaskan sebentar. Ini contoh well. Ada variable budget uh, 100 ribu, dan ada variable chart number 0. Ya. Well-nya dijalankan apabila chart-nya kurang dari budget. ya. Jadi kondisi awal jelas-jelas, Si chart ini lebih kecil dari budgetnya, 0 versus 100 ribu. Ya. Jadi wanya ini pasti jalan. oke Kemudian ada price, kita dapetin nilainya secara acak, met random kali 10.000 ribu, kemudian chartnya di plus-plus kan, di plus sama dengan kan price. Jadi chartnya nanti ditambahin sebuah harga yang acak begitu ya, antara 0 sampai 10.000 dan e, ditampilkan di layar Proses ini akan berhenti apabila uh, chart-nya melebihi 100.000. Ya, kita akan coba lihat run. Nah, uh, ini ya, munculnya di bawah sini, kok. Ntar, ntar, ini gara-gara saya zoom Ya, kok jadinya begini, teman, -teman ya? <guluh> munculnya di bawah sini, nah, Anda bisa lihat di situ. Oke. Okay. Karena saya coba akses ini ya dokumen body inner html-nya, saya coba akses jadi hasilnya seperti itu. Ya, jadi um, beberapa iterasi wall-nya jalan, ada macam-macam random harga di sana dan dia berhenti apabila harganya sudah melebihi budget 100.000 Itu ya contoh well, teman-teman. Kalau formnya sama juga. Bagaimana dengan fungsi? Oke, untuk mendefinisikan memanggil fungsi. Caranya sama seperti bahasa yang lain. Ya. Function, menggunakan kata function, kemudian nama fungsinya apa, kemudian isi fungsinya apa. Untuk memanggilnya, Anda tinggal panggil function underscore name. Jadi contoh ini adalah fungsi create. Kalau ada tipe data yang ditulis setelah nama fungsi, maka fungsi ini akan mengembalikan tipe data tersebut. Jadi Contoh kalau di titik 2 string, maka dia pasti return sebuah string. Kalau tidak ada kosongan, maka dianggap dia tidak perlu return apapun, jadi tidak perlu ada return sama sekali di sini. Contoh eh, pemanggilan fungsi adalah far, eh, sorry, tinggal tulis saja nama fungsinya grid, karena grid ini return sebuah string, maka harus ada penampung di depan. Penampungnya msg. Kemudian kita coba alert muncullah hello. Fungsi juga bisa berparameter. Ini contohnya, ya Anda boleh tambahkan macam-macam parameter. Ini apa ini kalimatnya beda, deh. Ya misalkan ada dua parameter number dan string. Ya jadi testingnya kayak gini. Nanti akan muncul dua alert atau tiga dan this is a string. Oke, hey, lanjut bagaimana dengan array, teman-teman ya? Array kalau di TypeScript itu menggunakan kurung siku. Contoh, vocals titik dua string kotak-kotak kurung siku, kemudian kita bisa isi a i U, a, o begitu ya. Kemudian kita bisa alert, vocals ke 0 index ke 0, maka apa itu munculnya? A, gitu ya, karena A itu indeks ke 0. ya. Kemudian ada array konsonan seperti itu, dan kita bisa menggunakan fungsi-fungsi metode-metode di dalam array, A join, concat, pop, push, to string, sort, dan seterusnya. Control V, nah seperti ini, also concat. Eh, apa tadi? Uh, saya mau join aja deh. Dot join area, oke. Okay. Oh uh, ya, ini yang saya maksud ya. Konsep saya pengen menggabungkan dua area ini. Jadi, vokal saya gabungkan dengan konsonan, dia akan meritonkan sebuah sebuah var baru gabungan. saya coba konsul, blog, gabungan, dot, to string ya. jadi hasilnya kalau saya concat vokal, array vokal saya concat dengan konsonan hasilnya adalah a, i, u, e, o, b, j, d, f, g digabung, jadi konsonannya ini dicemplungin ke dalam array baru namanya array gabungan dan tampilannya seperti ini jadi kombinasi dua array itu contoh aja sih penggunaan fungsi array nanti anda coba yang lain contoh array, array dan loop uh, untuk nge-loop ini anda bisa lihat menggunakan in ya. ya ini semacam for each sih kalau saya bilang ini sejenis for each kalau for biasa ya normal aja sebenarnya kalau model for each begini anda bisa lihat misalkan kopi oke okay. jadi ada sebuah array 1 2 3 4 4 empat dimensi. Empat isinya ada 4 aja. Kemudian ada sebuah for yang menelusuri masing-masing indeks dari array ini. for j in nums, maka kita alert ya per indeksnya. Jadi kalau kita run akan muncul 1001, 1002, 1003, 1004 ada 4 alert. Oke. Nah, seperti itu. Ini for each biasa untuk menelusuri isi Nah, kita sekarang masuk ke bagian OOP, teman-teman. Ya, jadi ini salah satu kelebihan dari TypeScript adalah dia mampu bikin kelas, nggak kayak JavaScript yang memaksa. Kelasnya itu memaksa, teman Jadi, Anda bisa lihat di sini eh, diawali dengan. Definisi nama kelasnya, yakni kelas, kemudian nama kelas. Untuk field-nya, yang perlu diperhatikan adalah Anda tidak perlu mencantumkan keyword var pada pembuatan field atau data membernya. Jadi contohnya, saya mau, di kelas car ini ada field engine, ada field uh, tank capacity, ada field RPM, macam-macam lah ya. Dan itu anda tidak perlu pakai var. Konstruktor itu di dengan keyword konstruktor. Kemudian anda ikuti dengan parameternya. Oke, okay. jadi konstruktornya cuma satu, yang parameternya engine string. Dan saya ingin mengubah engine string di sini sesuai dengan parameter di sini. Caranya adalah this. engine sama dengan engine. Kenapa pada this, karena supaya nggak bingung. Parameternya namanya engine, dan field Anda juga namanya engine, ya kan bingung ya, ini engine-nya siapa, sehingga ada disk di depan, yang merefer ke disk yang engine yang ini. Oke, kemudian kita bisa bikin fungsi, di string, display, dan sebagainya, seperti ini. Oke, kalau mau create object, ya tadi kita sudah sempat didemukan satu, ya, seperti ini var kemudian diikuti dengan konstruktornya jadi konstruktornya meminta sebuah string ya kita provide string di situ kita siapkan stringnya kemudian ditampilkan di layar mari kita coba cobaan yang ini dulu ya engine is super speed jadi artinya objeknya berhasil diciptakan <tuh> Lain kelas dan Anda create objek dari kelas itu, kita bisa menciptakan yang namanya anonymous class. Ya, anonymous object artinya objek yang nggak punya kelas. Begitu ya, ini biasanya cara cepat untuk nge-create objek tanpa kelas-kelasan. Begitu kan? Ini sering sekali dipakai di JavaScript, biasanya. Dan objek memiliki pasangan key value, dan dia bukan instan dari kelas. Jadi, objek ini berdiri sendiri perbedaannya adalah dia si objek ini enggak punya fungsi teman-teman ya, karena isinya hanya deklarasi data-data properti field dan value-nya aja jadi dia nggak benar-benar punya fungsi di dalamnya mari kita coba demokan yang ini far person sama dengan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup oke okay. jadi kalau ada Nama variabel diikuti sama dengan lalu ada kurung-kurawal. Nah, ini dia pasti bikin objek, teman-teman. Cuman bukan turunan dari kelas. Bukan objek yang di-new dari sebuah kelas. Jadi kalau ditanya, person ini nama kelasnya apa? Nggak ada. ya. Nama kelas personnya nggak ada. Dia tidak tidak punya kelas. Nah, person ini sendiri apa? Nah, ini nama objeknya, teman-teman. Nama objeknya person. Tapi kelasnya apa Enggak jelas, enggak ada. Field-nya apa atau properti ya istilahnya propertinya apa ada dua nih first name dan last name cara pakainya atau cara memanggil fieldnya tinggal nama objeknya di dot nama propertinya person dot first name person last name run maka kita bisa lihat hasilnya itu ya jadi ini akan beberapa kali kita pakai cara seperti ini export keyboard eh adalah bahasa yang modular, teman-teman. Karena artinya apa? Ada kadang-kadang kita ketika program nanti di Angular kita butuh program tertentu dari luar, maka kita ekspor masuk. Ya. Kita import masuk saya, sorry bukan diekspor. Nah, um, kita bisa menentukan bagian mana yang diekspor, bisa diimport oleh tempat lain dan mana yang enggak boleh diekspor. Oke. Okay. Sehingga ada yang namanya keyboard export yang bisa kita apply ke class atau interface agar class tersebut dapat dipakai oleh orang lain, dapat dipakai oleh TypeScript yang lain. Saya kasih contoh seperti ini. Ini nggak bisa kita demokan di TypeScript. Sebentar ya, tuh ya. Tunggu sebentar. Iya. Oke, okay, sorry. Jadi untuk yang export ini kita mesti pakai playground yang lain ya, misalkan ke Codebase IO ya, karena butuh mungkin beberapa file. Tapi kita perhatikan dulu aja sementara, ya. Jadi misalkan saya punya dua file person.ts dan test.ts, oke? Okay. Di person.ts ini saya punya sebuah kelas, kelas person. Kelas person ini gak bakal bisa dipakai di tempat lain selama kita tidak menambahkan keyboard export. Keyword export ini untuk mengizinkan agar kelas person ini boleh digunakan di tempat lain. Oke, okay. oke okay, ya, jelas ya itu ya. Jadi misalkan di person ts kita kasih export, maka di file lain, di tempat lain, misalkan ts kita bisa mengimport person ini dengan cara import uh, dalam kurung nama kelasnya apa, person. From petnya, path, path menuju nama filenya, ya slash person. Dengan asumsi uh, class per, eh, sorry, file person.ts ini berada di file di folder yang sama dengan test.ts. Oke, okay. tidak perlu .ts di belakang, jadi anda bisa langsung pakai. Ya, ini contohnya aja. Jadi harus ada keyword export yang dipasang di sana dekorator, teman-teman, dekorator ini um, uh, sintaks yang digunakan untuk memodifikasi isi sebuah fungsi, ya tanpa harus memodifikasi original kelasnya. Jadi ada ada beberapa fungsi yang ketika kita import, ya, ketika kita import kita pengen ubah-ubah begitu ya, kita pengen ubah-ubah tanpa harus mengubah file originalnya. Jadi dalemannya mau kita ubah, tapi saya nggak mau diturunkan, ya. Jadi misalkan saya punya, saya kepengen pakai fungsinya orang, tapi nggak, saya nggak mau kelas saya ini turunan dari kelas orang tersebut, ya. Solusinya memang kita bisa bikin apa overriding function, overriding function, tapi saya nggak mau. Jadi solusi menggunakan fungsinya orang, lalu kita modif oprek dalamnya tanpa jadi turunan dari kelas tersebut adalah dekorator. Oke. Okay. Nah, untuk bikin dekorator, ya, di, ada berbagai macam dekorator di Angular. Ya, contohnya komponen. Komponen ini contoh satu dekorator aja ada banyak mestinya. Uh, pertama, untuk menggunakan dekorator ini kita import di atas. Ya, import komponen from at angular slash core. Jadi kita akses librarynya Angular komponen ini. Lalu di kelas komponen ini dimodif beberapa propertinya, jadi nggak harus fungsi teman teman ya bisa juga kelas. Oke, jadi anggaplah ini sebuah kelas besar, kelas baru, tapi saya nggak kepingin turunan dari komponen, saya nggak pingin bikin kelas baru yang extend dari komponen. Nah, solusinya adalah menggunakan dekorator. Petulisannya adalah add komponen dalam kurung kurung kurawal. Lalu, Anda bisa motif berbagai macam uh, properti di dalamnya. Kita bisa motif deklarator, sekali lagi dekorator. Maksud saya, sekali lagi berbeda dengan inheritance. Kalau inheritance, turunan, berarti kan kita harus extend ya. Dari kelas komponen, kita extend menjadi kelas baru anaknya. Lalu, bisa kita upright dalamnya. Nah, ini. Saya nggak kepingin karena itu akan merepotkan banyak file yang dibuat. Jadi... Pakai dekorator, ini cara yang paling cepat. Di Angular nanti Anda akan menjumpai berbagai macam dekorator yang lain, ya tapi nanti kita sambil jalan. Nah, untuk latihan, kita coba ya di TypeScript Play key Play, ikuti step-step berikut ini. Kita ingin membuat dua buah box dan sebuah button. Nah, ini saya nggak tahu apakah bisa bikin di sini. Oke, okay, run. Ya, nggak tahu kenapa kok munculnya di bawah sini ya, teman-teman Tambah ini, oke, tambah. Ya, jadi yang pertama adalah uh, create element button. Ini uh, cara cara panjangnya gitu ya, cara panjangnya dokumen create element. Tapi kalau ada pakai jQuery akan lebih cepat. Ya, dokumen create element menciptakan sebuah button. Buttonnya isinya di uh, labelnya maksud saya, label buttonnya dirubah menjadi tambah seperti yang anda lihat dan atributnya id-nya di set button tambah set atribut id button tambah kemudian kita masukkan button ini ke dalam html yang anda lihat sekarang kemudian lanjutannya adalah bikin textbox copy lagi teman-teman bawah sini sharean nah ohh short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 kalau inputan teksnya, teks T2, jadi hasilnya nanti ada sebuah tombol dan sebuah inputan. Lalu, selanjutnya adalah jika button-nya diklik, eh sorry, sorry, ini oh ya, ini kurang ya. Jadi, teks box-nya ada dua, teman-teman ya: textbox text box dan teks box 2. Jadi, kita buat lagi teks box 1. Ctrl C, Ctrl V di atas. Tapi ini kita rename jadi textbox satu, textbox satu, textbox satu. Ini txt 1 dan ini textbox satu. Jadi kita punya sebuah button, kita punya dua buah textbox. Kita run. Ya, eh, kayaknya di append ya. Jadi saya reload dulu. Atau anda jangan pakai append. Mungkin di awal ini anda Reset dokumen bodinya boleh. Nah, kita run. Nanti ada dua buah ini ya. Dua buah text box ya. Text box 1, text box 2. Dan isinya akan kita tambahkan. Sehingga kita, langkah terakhir adalah kita nambahkan event button click. Button dot on click function. ya. Uh, ini nggak bisa dipakai. Oke okay, deh. Oh iya bener Franciscus seperti itu ya thank you ya jadi ini uh, castingnya salah nggak kayak di slide ya saya benerin yang di slide thank you ya Franciscus Ya seperti ini ya teman-teman ya, jadi yang di slide itu castingnya salah ya, jadi kita ganti seperti ini. var angka satu uh, any, kemudian dokumen get element by id text 1 kita convert, kita auto casting ya, kita manual casting bukan auto casting menjadi html input element. Dan html input element itu punya property value untuk mendapatkan angka yang ada di sini. Jadi kalau saya tambah, saya plus gini, muncul alat 14. Dan Anda tinggal kopas. Untuk memperoleh angka kedua yang dapat diambil dari txt2, tentu saja kita tinggal menjumlahkan seperti ini. Oke, teman-teman, saya coba reload. Oh, hilang, balistiran dulu ternyata. Oke, saya ulangin ya. Angka 2, txt2, angka 1, tambah angka 2, kita run, ya misalkan 4 ditambah 6, hasilnya, oh tunggu, tunggu, ini di-convert dulu ke integer mestinya, ya sebentar, saya cek dulu. Ya, di-convert dulu menjadi integer, cara paling cepat, adalah dikalikan dengan angka 1 seperti itu. Oke. Okay. Jadi ada uh, uh, kalau di JavaScript ada parse to integer-nya. Kita akan coba langsung lakukan lagi. Ya, karena kalau ditambahkan begitu dianggap uh, string ya. Oke, okay. misalkan 4 dan 6 tambah menjadi 10 ya jadi angka satu ini kita convert jadi integer paling cepat dikalikan dengan sebuah integer angka dua juga sama idem karena dua-duanya integer maka ketika kita plus maka dianggap number tambah number oke okay. kecuali ininya anda ganti number ya boleh juga nah itu ya teman-teman ya jadi ini salah uh, satu program menggunakan TypeScript ya menggunakan TypeScript. Nanti sambil jalan kita akan uh, pakai Visual Studio Code untuk merogram TypeScript dan kita akan oprek Visual Studio Code-nya supaya uh, bisa ngambil nampilkan highlight syntax, uh, syntax error dan sebagainya ya. Jadi supaya programnya dengan TypeScript lebih enak. Oke okay, itu ya teman-teman. Bagian yang akhir adalah tentang FAQ. Ini adalah semacam penjelasan beberapa hal yang mungkin Anda punya, Anda pertanyaan begitu ya, yang mungkin Anda pikirkan ya. Nah ini saya akan coba beberapa, jawab beberapa FAQ ya. Ini FAQ yang dihimpun dari pengalaman-pengalaman pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika semester-semester sebelumnya ya, mata kuliah yang hybrid pada semester-semester sebelumnya. Nah, Bikin web pakai apa? Laravel, CI, ini ini uh, web ya maksudnya ya. Angular, Ionic, Framework Seven. Jadi pilihnya banyak. Sebenarnya bikin web itu tergantung satu tergantung kalian uh, expertnya di mana gitu ya. Dan yang kedua adalah bikinnya apa dulu web apa dulu ya. Web standar dan responsif dapat diakses menggunakan desktop, mobile browser, memiliki bagian front end dan back end. Kalau memang kasusnya seperti itu, anda, anda harus bikin front end sama back end, maka Anda bisa gunakan code igniter atau Laravel uh, untuk framework back endnya. Ya, framework back endnya, dan kalau level webnya itu skala menengah besar, maka pakailah Laravel. Sedangkan kalau skala webnya kecil menengah, pakailah code igniter. Ya dua-duanya Laravel dan CodeIgniter tidak punya framework tampilan. Jadi Anda harus tetap menambahkan front end framework sendiri, misalnya pakai Bootstrap. Ya. Seperti itu. Loh. Nah, contoh yang lain, web yang tampilan dan feel-nya seperti app natif. Jadi nggak ada back end-nya begitu ya. Back end-nya hanya berupa API saja. Yang penting ada tampilannya kayak menyerupai mobile applications secara natif. Kalian bisa pakai framework 7 Framework Seven itu untuk skala kecil menengah, gampang bikinnya, implementasinya gampang, ya dan punya tampilan yang menyerupai feel dan look native Tapi kalau skalanya besar, menengah besar, wah ini misalkan bikin online shop, ya bikin online shop, usernya bisa login, bisa chatting dengan sellernya, bisa ada shopping cart-nya. ya macam-macam pokoknya skalanya besar dan ada chance untuk untuk apa istilahnya dikembangkan lagi di kemudian hari ya modul modularity-nya bisa diexpand lagi di kemudian hari maka untuk kalau seperti itu maka anda gunakan framework yang mengadopsi uh, arsitektur ya mengadopsi paradigma paradigma yang yang populer misalkan MVC model view controller ya jadi pakailah variable framework seperti itu. Kayak Laravel itu model view controller, CI juga sama, Angular juga sama. namanya. Karena dengan mengadopsi paradigma ini, maka ketika kita mengekspan web kita, project kita, itu menjadi lebih mudah. Mudah di-maintain, mudah di-expand, dan cocok untuk lingkungan pemrograman kolaborasi, misalkan pakai Bitbucket, GitHub, jadi kita kerja kelompok bersama itu lebih cocok. Ya kamu bikin modelnya, gue bikin viewnya, lu bikin controllernya nanti, misalkan begitu pembagiannya atau bisa yang lain. Oh kamu handle shopping cart, nanti urusin semua model, view, controllernya shopping cart. Bisa juga seperti itu pembagian tugasnya. Akan nah, tetapi Angular tidak punya front end framework makanya itu kita di semester ini langsung environmentnya kita pakai Ionic teman-teman. Kalau semester-semester sebelumnya kita belajar Angular dulu baru di ending belajar Ionic. Nah ini kita nggak lakukan itu, kita langsung start dengan Ionic dengan kombinasi Angular ya. Tidak menutup kemungkinan nanti di mata kuliah lain Anda belajar Ionic combine dengan React ya, misalnya seperti itu. Uh, tapi bagaimana jika ingin membuat web app yang feel-nya natif tapi untuk skala menengah besar dan sudah include front end framework ya? Anda bisa ya tadi sudah saya jelaskan pakai Ionic yang pakai frameworknya Angular ya. Jadi tampilannya sudah bagus dan menggunakan Angular yang punya MVC juga. Angular versus framework Seven bagus mana? Nah ini, jadi tadi saya sudah jawab juga ya. Framework Seven itu untuk skala kecil di mana Programmer tidak perlu memikirkan pembagian controller view, pokoknya terserah kamu ngodingnya bebas noding dengan cara apapun, ya. Dan tentunya hal ini tidak baik untuk kolaborasi ya, untuk kerja kelompok karena bikin bingung ya. Programnya soalnya bisa ditaruh di mana aja, gitu kan? Enggak hanya di app.js bisa anda letakkan di mana-mana. Dan stylenya penempatannya bisa terserah programmernya. Nah. Di satu sisi Angular ini framework yang kaku, rigid. Jadi Anda harus follow, follow paradigmanya mereka seperti CodeIgniter. Ya, yes. uh, cocok untuk develop aplikasi menanggap besar dan cocok untuk lingkungan kolaboratif. Oke, okay. CI, Laravel, dan Angular sama-sama MVC bagus mana? Jadi CI, Laravel, dan Angular ini sama-sama menggunakan paradigma MVC. Walaupun uh, saya baca Angular yang terbaru ini sudah nggak MVC lagi. Jadi MVW, model view whatever, is, bisa model-model view view model atau model view controller. Nah, karena uh, CI dan Laravel dan Angular ini beda dunia teman-teman ya. CI dan Laravel ini jalannya di sisi server. Dia itu web uh, server-based program program uh, framework server-based program uh, ser, uh, server-based framework. Sedangkan Angular ini jalannya di front end. Front end. Jadi Bahasa yang dipakai yang berbeda. Yang satunya bahasa pemrograman server, satunya adalah bahasa di sisi klien, kayak TypeScript, atau ataupun JavaScript. Uh, Angular memang didesain dengan konsep SPA (Single Page App), indeks HTML-nya cuma satu dan sisanya di-load secara dynamic. Ini istilahnya reaktif, ya. Jadi sudah disiapkan di browser tanpa perlu memanggil server. Jadi pemanggilan server itu sangat minim hanya jika dia butuh data API diakses langsung dari server tapi selebihnya dilakukan secara lokal makanya itu angular itu cepat ya feel-nya sangat cepat karena datanya sebagian besar mayoritas di load sudah ada di lokal di lokalnya react versus angular bagus mana nah ini eh, kayak facebook lawan google aja sebenarnya ya Nah, kalau React itu JavaScript library, kalau Angular adalah framework. React itu adalah v nya aja, view-nya aja. Kalau Angular itu MVC yang komplek, ya. Kecuali React Native ya. React Native itu benar-benar lebih komplek lagi. Tapi kalau ini saya bicara tentang React biasa, uh, library-nya punya Facebook. Nah, itu hanya view-nya aja. Nah, ini pertanyaan yang pernah muncul, Pak. Kalau bikin project Angular 250 mega, tapi kalau saya bikin pakai kapasitor, lalu bikin Android Studio Project, ini bisa bengkak 500 MB. Nah, ini kan tidak efisien ketika di deploy di app mobile. Nah, teman-teman, Anda harus build dulu, gitu ya, 250 mega ini memang uh, yang bikin besar, itu karena dia udah nyediain core proses bawaan yang telah terinstall di project Anda, jadi bisa langsung dipakai. Nah, ketika di -build, menggunakan tadi ya, npm build tadi. Nanti akan muncul di dis uh, folder. Nah, folder ini nanti ada APK-nya. Ya, atau Anda bisa build lewat Android Studio juga enggak masalah. Ya kan, yang penting kan APK-nya. Nah, APK-nya ini enggak enggak besar ya, kurang dari 10 mega. Ya, kondisi awalnya kurang dari 10 mega dan itu bisa di-upload dengan gampang ya. Jadi project file-file uh, project uh, angularnya itu memang besar, tapi ketika di-publish, di-build itu outputnya akan kecil begitu teman-teman ya dan angka 10 Mega ini akan naik-naik-naik terus tergantung dari isi aplikasi kamu, ada banyak gambarnya atau kalian pakai macam-macam library atau gimana, itu akan semakin membengkak di sana Oke, okay. tidak ada tugas untuk minggu ini tapi pastikan laptop Anda, komputer Anda sudah terinstall Ionic, Anda sudah nyoba membuat Ionic Angular menggunakan tabs yang tadi di awal, Anda sudah coba nge-serve sendiri dan yang pasti Anda sudah menyiapkan Visual Studio Code Anda supaya bisa ngoding TypeScript dengan nyaman. Oh ya, pertanyaan bagus dari Dika. Apakah boleh pakai Sublime? Boleh. Ya, boleh pakai Sublime. Nanti saya coba kasih panduan. Jadi uh, saya pernah pakai sublime untuk tabscript, tapi kayaknya enggak ada kompilasinya tiga ya. Kelemannya enggak ada kompilasinya. Tapi nanti saya cek lagi ya sublime yang versi terbaru. Karena saya sudah sangat lama enggak pakai itu. Ya, yang, tapi kalau sintaks highlighting bisa ya, sublime bisa melakukan itu. Oke. Okay. Uh, ini saya ngomong sublime versi 3 ya, versi tiga. Ya, nanti saya coba cek ulang. Oke, okay, teman-teman. Um, jadi itu ya. Jadi nanti saya akan jawabin layout hangout untuk agar anda untuk nge-create blank template project supaya kita ready nanti minggu depannya dan visual studio code-nya atau sublime-nya anda bisa pakai untuk memprogram typescript ya. Karena kalau ngoding nggak ada sintaks highlighting itu benar-benar payah sudah. Nggak enak sama sekali. Itu sama aja kayak kita ngoding pakai notepad biasa. Oke, okay. seperti itu. Nah, sampai sini dulu akhir kuliah kita apakah ada pertanyaan, teman-teman? Oh iya, Pak, saya izin bertanya. Ya, Herbert silakan. Boleh lihat yang slide terakhir, Pak? Ini? Eh, uh, slide yang, yang yang kata, Oh, ya, 4. Nih, silakan. Itu yang uh, pastikan laptop atau komputer Anda bisa untuk membuat file aplikasi yang ionik. yang itu ya, Pak ya. Yang pakai kapasitor tadi. Betul. Ya, oh. yang jadi waktu anda pakai kapasitor, iya saya kasih lihat lagi ya. Thread. Nah ini ya kapasitor, install kapasitor, kemudian uh, nambahkan Android platform ke dalam project anda, terus jalankan Android Studio. Jadi ngeplay-nya sih tetap pakai Android Studio, ngebuild-nya pakai Android Studio, seperti itu. Oh, ya, siap, Pak. ya. kasih Pak. Ya jadi kalau anda lihat di sini ya. Uh, ini teman-teman sudah ambil program Manir Kabel nggak? Eh, sorry, native mobile programming enggak Belum. Ada yang belum, belum, ada yang sudah ya? Lagi ngambil Pak. Lagi ngambil. Tapi ada yang belum ngambil sama sekali, teman-teman? Iya, -teman? ada berapa Pak. <laughs> nah itu, nanti kalau masuk Android Studio bingung ini diapain? memperbaiki errornya bagaimana. Nanti saya coba diskusi dengan pemimpin lain ya teman-teman ya. Jadi apakah APK ini menjadi kewajiban atau enggak? Karena buildingnya lewat Android Studio, oke? Okay? Ya bagi yang sudah ngambil, tentunya familiar banget ya dengan tampilan ini ya. Jadi ada Main Activity, ya kan? Ada single layout. Jadi yang dilakukan oleh Angulat itu sebenarnya dia create Main Activity satu, dia punya satu layout dan layoutnya ini apa? Mungkin Anda bisa tebak. Kira-kira komponennya apa? Yang belajar native? kira-kira komponen layout-nya ini apa? Yang tahu? nggak ada ya. Framework. Apa? Renard? Framework. Framework. Framework-nya di Tapi kalau di native-nya widget-nya apa? Apakah native-nya nanti dia create tab sendiri begitu ya. Terus ada pakai text view, ada tab di atas. Enggak ya? Jadi di, yang dilakukan oleh Android Studio Project-nya ini adalah dia create sebuah layout, lalu dia naruh web komponen WebView besar. Pernah dengar ya? Di Native pernah diajarin komponen WebView. Jadi adalah ini di sini ada kayak WebView besar. WebView itu kayak mini browser, teman-teman, Yang biasanya dipakai untuk ngelut HTML dari eksternal dijemplungin ditampilkan ke layar HP Anda ke layar native Anda. Jadi yang dilakukan dia itu sebenarnya kayak punya semacam mini browser yang di fullscreen-kan, lalu tampilannya di take over oleh si Angular. Ya melalui JavaScript-nya, melalui HTML-nya dan sebagainya. Jadi yang kalian lihat itu sebenarnya adalah web. Web biasa. Sedangkan tab, teks, UI komponen tulisan-tulisan ini semua di handle oleh Angular. Oke? Okay? Jadi yang dilakukan oleh Android Studio-nya hanya Nyiapin sebuah main activity, nyiapin layout, layoutnya web WebView, HTML-nya di, di web view selesai. Itu teman-teman, kemudian kita build jadi APK itu ya. Budu-buduannya seperti itu yang dilakukan oleh teknologi hybrid ya. Jadi, ujung-ujungnya, in the end, ketika di convert jadi native, hasilnya menggunakan WebView. ya. Itu ya, teman-teman. Nah, nanti saya akan coba diskusi dengan dosen lain apakah ada kewajiban untuk apk ini karena uh, kalau memang harus pakai android studio ini yang yang repot oke okay? karena nggak semuanya dapat mata kuliah native teman-teman ya oke okay, yang belum dapat mata kuliah native yang uh, belum ambil silahkan ambil itu wajib ya oke okay. wajib diambil nah sampai sini lagi ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman uh, boleh boleh boleh golden boleh. Iya boleh, cuman dicari tahu caranya ya boldernya. Kayaknya sih tinggal uh, copy paste aja sih. Iya. Yeah. Kayaknya tinggal copy paste aja. Jadi gini, kamu coba download dari websitenya, cemplungin ke foldermu, uh, lalu coba di serve, ya, di serve. Oke? Okay? Masuk ke folder, lalu dicoba di serve. Harusnya sih nggak masalah, ya no problem. As long as instalasinya beres, yang ini. Oke, okay? Golden okay. Okay. ya, seperti itu karena prinsipnya sama kayak framework Seven kemarin. Misalkan saya mau bikin project baru ya, tinggal kopas ya, tinggal kopas dari folder project. Jadi ceritanya, teman-teman biasanya saya bikin itu. Kalau ini ya, kalau kalian lihat di folder saya itu pasti ada yang namanya blank. Nah, ini kayak hybrid ini ya, ini ada kayak gini: Plan F7 ini, ini blank, blank project. Jadi kalau misalkan saya mau bikin... Uh, atau template F7 ini juga sama jadi saya mau bikin framework 7 baru saya tinggal copy paste seri name sudah jadi project baru ya nanti dicoba seperti itu oke like okay, Dika ya ya Golden thank you Dika nanti akan saya uh, upload ya recordingnya ke Youtube seperti biasa thank you ada lagi pertanyaan lainnya teman-teman Silakan ada waktu 1 SKS ini, silakan Anda selesaikan. paling enggak instalasi ionik, kemudian kapasitornya bisa jalan, dan seterusnya. Oke, itu yang Anda lakukan nanti di sisa 1 SKS. Oke? Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan, susulan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Tunggu videonya, nanti akan saya upload ke ULS. Terima kasih dan selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih. Pak. Bye. Bye. Okay. Terima kasih Pak. Oke, okay, bye-bye. Saya end meeting ya.